Hai hai hai Makanan memang telah menjadi kebutuhan pokok manusia Agar bisa bertahan hidup Namun, biasanya di restoran terkenal ada yang menyiapkan hidangan spesial Unik dengan harga fantastis Bagi orang biasa, mungkin harga makanan tersebut tak masuk akal ya Akan tetapi, ada orang-orang yang memang rela Membeli makanan berharga mahal tersebut Dan siapa sangka, ternyata Salah satu makanan yang umum di Indonesia satu ini juga memiliki harga yang fantastis. Siapa sih yang gak kenal dengan kuliner yang satu ini? Ya, bakso tak pernah gagal menggoda selera. Disajikan hangat dengan kuah kaldu dan berbagai pelengkapnya seperti mie kuning, bihun, dan sayuran. Selain itu, kuliner bakso ini juga digandrungi oleh banyak orang karena rasanya yang enak dan harganya yang murah meriah. Eh, namun jangan salah, makanan yang satu ini ternyata tidak selalu punya harga yang terjangkau loh. Karena belakangan ini banyak tren bakso-bakso berukuran raksasa dengan ukuran yang super jumbo. Namun untuk porsi yang satu ini bukan untuk disantap sendiri, melainkan untuk dinikmati bersama-sama. Pada umumnya, semangkok bakso dibanderol dengan harga maksimal 20 ribuan. Tapi, tahukah kalian sob? Ternyata ada juga bakso yang dijual dengan harga jutaan rupiah. Tak tanggung-tanggung, harga sebutir bakso raksasa ini mencapai jutaan rupiah. Bahkan ada yang sampai 30 juta per porsi loh. Wow! Dengan ukurannya yang super besar, gak heran jika beratnya bisa mencapai puluhan kilogram. Yang pertama, Bakso Kelenger Ratu Sari Kedai bakso di Yogyakarta ini menawarkan bakso kelenger yang dijamin bikin siapapun geleng-geleng melihat ukurannya. Sesuai dengan namanya, bakso ini dijamin bikin kelenger karena kekenyangan. Seporsi bakso kelenger ini punya harga yang beragam sesuai dengan ukurannya. Ada bakso kelenger biasa yang bisa disantap untuk satu orang, harganya Rp30.000. Ada juga bakso ukuran setengah kilogram, dua kilogram, sepuluh kilogram dua, kilogram, dua puluh kilogram, hingga lima puluh kilogram. Dan untuk harganya sendiri, bakso paling mahal dibanderol dengan harga delapan juta per porsi. Wow, mahal ya! Seporsi bakso ukuran lima puluh kilogram bisa disantap hingga seratus orang lebih. Dan biasanya orang akan memesan bakso ini sebagai hidangan acara seperti syukuran atau ulang tahun. Yang kedua, Warung Bakso Klanger 2. Masih dari kota Yogyakarta nih, ada bakso raksasa juga yang harganya mencapai jutaan rupiah. Menu dengan nama bakso petir dasyat ini punya bobot hingga 55 kg dan diberi harga 6-8 juta untuk satu porsinya. Untuk isian bakso ini sendiri ada daging cincang, Tetelan dan juga lebih dari 100 putir telur ayam Dengan penyajiannya yang menggunakan wadah baskom besar Karena basok ini terbilang spesial Maka jika ingin menyantapnya, bahkan harus melakukan pemesanan lebih dulu Eh, tapi tunggu dulu Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Yang ketiga, bakso kelengar Om Badut. Kedai bakso yang satu ini berlokasi di Demak Jawa Tengah. Di Bakso Kelengar Om Badut ada bakso raksasa yang diberi nama Bakso Kelengar Gusti. Sebutir bakso ini ukurannya bikin mata melotot karena beratnya saja bisa mencapai 20 kg. Bakso ini diberi harga 2 juta per porsinya, dan bisa disantap hingga 40 orang. Kalau mau menikmati bakso klenger Gusti ini, pembeli harus melakukan pemesanan tiga hari sebelumnya, karena pemilik kedai ini ingin bakso dibuat segar saat ada pesanan. Yang keempat, bakso rusuk jos Sejak kehadirannya beberapa tahun lalu, bakso rusuk jos memang selalu menarik perhatian Kini kedai bakso yang salah satu cabangnya berada di Bekasi ini punya menu bakso raksasa seberat 100 kg Bakso ini diberi isian kepiting, udang, kerang, iga, bakso kecil, mie, dan saus cabai berlimpah Untuk harga seporsi bakso yang satu ini, tak tanggung-tanggung, sebutir bakso raksasa ini dibanderol harga 30 juta Wah, mahal banget ya Kalau kalian tertarik mencoba, kalian harus melakukan pemesanan dulu ya, karena bakso ini tidak ready setiap saat Dan yang terakhir, Bakso Raksasa Margahayu. Ya, di Bekasi selain bakso rusuk jos, ada juga bakso jumbo yang sayang kalau dilewatkan Namanya adalah Bakso Raksasa Margahayu. Di sini ada bakso kecil dan bakso ukuran jumbo yang beratnya mencapai 20 kg Untuk harga seputir bakso, bahkan bisa mencapai 3 juta rupiah loh Selain adonan yang lembut kenyal, bakso ini juga dilengkapi dengan berbagai macam isian Bagi kalian pecinta rasa pedas jangan khawatir ya Kalian bisa memesan bakso dengan isian sambal rawit yang nendang dan bikin keringat bercucuran Tetapi jika mau bakso versi normal, bisa kok Kalian bisa pesan bakso telur, bakso urat, atau bakso beranak